Halo anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi di sini Kali ini Pak Diksi akan memberikan materi pembelajaran Yaitu mengenal satuan baku waktu Tahun, bulan, minggu, dan hari hmm, yuk langsung kita menuju Nah, anak-anak, coba perhatikanlah gambar yang ada di depan layar kalian Kira-kira ini apa ya? Ya benar sekali Gambar tersebut Biasa disebut dengan kalender Tahu tidak kalian Kalender itu untuk apa? Iya benar sekali Kalender biasanya digunakan untuk Pengingat hari dan tanggal Atau perencanaan jadwal kegiatan Nah anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari. Salah satu alat penunjuk waktu yang dapat digunakan untuk menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun adalah kalender. Nah, anak-anak, Pak Diksi akan mengenalkan kalender di tahun 2021 ya. Yuk kita simak bersama. Pada kalender itu terdapat uh, ya di kalender 2021 itu terdapat uh, di situ ada satuan waktu hari ya, yang dimulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya. Jadi, ya, di kalender terdapat hari. Kemudian ada 12 bulan yaitu di antaranya bulan Januari, Februari, kemudian uh, bulan Maret, kemudian April, kemudian uh, Mei, Juni kemudian Juli Agustus uh, September Oktober kemudian November dan Desember. Jadi ada 12 bulan dalam satu tahun, ya. Kita coba ulangi kembali. Di bulan Januari sekarang menghitung hari ya di bulan Januari ada 31 Februari ada 28 hari kemudian di bulan Maret ada 31 hari bulan April ada 30 hari kemudian uh, di bulan Mei itu ada 31 hari ya. Di bulan Juni ada 30 hari. Kemudian di bulan Juli itu ada 31 hari dan bulan Agustus sama 31 hari. Kemudian September ada 30 hari kemudian Oktober ada 31 lalu November ada 30 hari kemudian Desember ada 31 hari nah anak-anak demikianlah satuan baku waktu yang ada pada kalender khusus di tahun 2021 di bulan Februari itu jumlah hari ada 28 mengapa kok tidak 30 atau 31 iya benar karena di tahun 2021 itu adalah tahun yang tidak habis dibagi empat jadi nilainya atau harinya ada 28 begitu di bulan Februari ya anak-anak penjelasan mengenai mengenal satuan baku waktu tahun, bulan, minggu, dan hari Nah, anak-anak misalnya dari kalender yang sudah Pak Diksi tampilkan tadi Dapat kita lihat yaitu yang pertama adalah Satu tahun terdiri atas 12 bulan satu tahun terdiri atas 365 atau 366 hari jumlah hari 366 terjadi pada tahun kabisat tahun 2021 merupakan bukan tahun kabisat jadi jumlah hari mulai bulan januari sampai desember tidak sampai 366. Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2012, 2016, 2020 dan seterusnya. Ciri-ciri lain dari tahun kabisat adalah yaitu pada bulan Februari terdiri atas 29 hari Kemudian satu bulan terdiri atas 4 minggu Nah anak-anak demikianlah pembelajaran yang dapat Pak Diksi sampaikan Jangan lupa kalian tetap semangat dalam belajar ya Meskipun belajarnya di rumah saja Sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran yang lainnya Sampai jumpa